Selamat malam istri-istriku. Selamat malam mas. Ini istri saya yang kedua, ini istri saya yang pertama pak. Ini jadi saya khusus untuk melahirkan. Untuk istri saya yang pertama khusus untuk mimiki. Nah, karena Loh, saya mimik suami yang cerdas, saya oh, tahu iya. kalau anak saya disusui oleh dia tidak akan sehat. Karena apa? Orang okeh banyune. Kalau ini saya yakin bisa rasah dipres metu dhewe. Selamat hei, malam Nggih. Aja ngono Lurah lho. Ikut olahraga ya. Biar sehat enggak kayak cuthek telek. <tankan> ini banyak makan sayur, banyak olahraga. Halah penting ngayu wis diam. Ayu nek kaya ngono nggo apa? Halah eh mas, manusia itu tidak, tidak ada yang sempurna weh dia, rasa ya? ngandani wong tuwek bayi ngandani <tuk> orang buku, pahku mbokku ngandani rancuku peneh kowe mas-mas hey, manusia tidak sempurna, saya tidak butuh tahu hmm. lah butuh apa? sehat masak-masak antemono diri gandong gue nyata kaperuk lo dong eh nanya apa? iya nyanyi ngimpi, ya mas mimpi? Mm. aku juga mimpi tadi malam mimpi apa mas? Enggak ah, gak usah tau mimpi semalam Aha, harus ganti mimpi basah leh jani kok aneh tanduk gue? Napa mas? guyu kok dekik keneh nebi dekik -kene. Oh saya usiji kok <Senyum, imigkeiten> Abeneh lak nikene tau, gerandong ke lak nikene tau Ya ben si <laughs> <im> hey, nah, beda nih koe Eh, yo yuk dekik kan duk? Ndi, aku raha dekik ya Silite? Hei, tak kandangnya suamiku loh masamu MC yang mabuk dan tidak berangkat <imitan> Akhirnya MC tua yang banjeli MC kok mendem bengi ramangkat ke produsenak gua yuh apa ta? melek-melek Eh. eh, gila nih unwin muka orangnya suara nih yo, nyanyi apa? Ngimpi, mas, dia turni nyimpi ya palaran Amboroen ngawang ngawang oh hangang, hangang. <laughs> yong ayo eh eh eh eh saya mas di persenit yang kata lho rapopo yoo rapopo yoo rapopo yoo cek SD -yo aku, biasa aku, aku ya. monggumun sok masa depanmu untuk tua hari itu apa Yo cemerlang toyo nek jek nom jek enek sing sudi nanggap coba sing kaya wana kaya paling tak anggar kaya ririk petang tahun <tuh> <tuh> kasus rapaju <tuh> ayu, Mako, ayu, Kau wis tukpeh, kau yang barrio, tang tahun. Lah kau eh? Kau yang ini gitu splier. <laughs> Kita masane cemerlang, lumayan saja. Kenaku Arab tadi tukang pijet Tukang pijet mana? Pop ayu loh. Tunggu, gua ngeuang awak. Gua di melu fitness lah. Tukang pijet limau pijat tirak rosok. Pasrah kaya. Tak pijat limau, pijat tano, tak ayu satu, mang mang pak berdaya ini mpada, eh. <laughs> Diang, tak kerasa <Sing> penting kerasa kok, rumah pak, tak ada gitu, bari kita empuk terus <laughs> tak net terus, ya, ya. sing mijuti maklum, sri Apa? Kowe malah mesti da. melu wel, melu ul to Kok malah -wul kumpulan ngono ki piye, Ndoki? Melu mesti. <laughs> oh, aku ora kenal kowe sak jek urip. Lah ngapa? Lah ngapa, Ndoki? Drojoi semene <laughs> <Berdosa>, ngumpil <laughs> kon ngompol to. Jabel ora nyawang kowe ki kok. Berdosa ya kae to. Sampean kok tumbak cucu men to. Yen gelem darmini pen rapowo tak umbilin. ya darmini loh, pak cah nom nom sing gelem bojoku sopo kaya no gerandong wah gerandong moh umbilin ngombeni orang nih sing seneng ngombe bir sing seneng ngombe bir untuk ngepak bojokulo aku ngerti, bojoku. jolo jolo, <tuk> belo bojokuni yang buka botol bir karena nyandrol gitu, <tuk> ini live streaming dong? Hey. Streaming oh, ya, no Halo, no no, ah, ya. <laughs> <go paciru>, <laughs> <like>. ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Ferrari ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Solo ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ngapun ya, ya, lo ngebel ya, ya, ya, iya. iya. Waday, kaya <laughs> Paciru, oh, wah, kayak nih. Iya, biasa, nih. Dan, eh, lo nggak utang tanggapi, bero di sahur lho Iya, dong. mosok paciru? Eh, paciru yang tangga nih, kok? Eh, nggak boleh deh. Jujur, numpak, numpak, RIK, kangkang, kangkang, kangkang. <laughs> <laughs> nah, gue yang warna yang bagi saya. <laughs> iya, iya, Nggak masuk, masa? Yo yo hmm. masukmu kan yang merongos-merongos ngene gitu. iki <laughs> to. Napa to kok aku terus? Kletik kletik kletik. kletik. <laughs> Tetel sekrupis itok-itok. Sampai <laughs> jumpa.